membuka website, jadi bisa mengikuti. Kelihatan ya, screen saya ya. Screen saya terlihat bukan? Tidak? Kelihatan Pak. Oke, uh, kalau begitu, uh, ini mungkin Bapak Ibu bisa uh, mengikuti saya gitu ya, kita. Jadi karena open uh, NFT itu kita berkaitan dengan blockchain itu dia tidak seperti daftar Facebook dia login terus butuh apa password email dan ya butuh sih cuman dia nggak setiap masuk website terus kita login gitu kayak pakai Twitter dan sebagainya dia secara otomatis uh, connect langsung terkoneksi dengan wallet jadi dia platform yang berbasis dengan uh, crypto wallet yang kita miliki. Nah, oke. Okay. Sehingga cara yang pertama kita lakukan adalah kita mendaftar untuk membuka crypto wallet. Mendaftar ini gratis, ya kan? Dia hanya cukup membuka, masukkan. Kalau ini memang kita perlu email dan sebagainya. Ya kan? Nah, di sini uh, kita bisa coba di sini ya. Kita download dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah punya kita bisa kalau pakai Google Chrome kita bisa pakai Google Chrome di sini ada bisa kita lihat ya browser uh, support ya untuk metamask ya. kalau yang lain mungkin beda lagi ini karena yang paling populer untuk digunakan ya ada Chrome Firefox Brave Edge mungkin Opera belum masuk kali ya atau mungkin pakai Safari aja nggak masuk di sini nah di sini kita coba install metamask for Chrome jadi kita menginstall dulu Oke okay, terus kita tambahkan Chrome di sini. At extension. Dia ya, mendownload terus masukin Chrome ya teman sehingga muncul di sini ya. Nah kemudian di sini eh, dia bisa sinkron langsung ke email kita. Jadi ini contoh aja ya email aja ya email aja ya. Kita bisa sinkron ke email kita jika ya, kita sudah login email, ya. nah terus kita mulai dengan get started sini, oke, okay. nah di sini kita bisa lihat create a wallet, karena kita belum punya wallet ya, kita create a wallet, nah, jadi MetaMask mau nanyain uh, kalau op Ya, settings, set anonymous, clip gitu kan? Tapi dia gak pernah collect case, address, transaction dengan kata "karena ini" sifatnya blockchain. Jadi anonymous itu ya? Kita ya, kita tidak uh, mengambil IP address, kita tidak menjual data kita. Klik, nah kemudian kita bikin password kita, misalnya ya. Soalnya passwordnya 1, 2, 3, 5678. Misal gitu ya kita password ya. 12345678. Tapi kita password gitu ya. Sudah Sampai sini ada pertanyaan atau sudah apa atau, atau, atau tertinggal? Jadi kita download MetaMask ya, itu wallet kita ya, Pak ya. Ya, wallet kita. Dan itu gratis. Dia uh, bisa download atau dia nanti langsung terkoordinasi dengan browser kita. Gitu. Jadi nanti di browser kita tuh seperti ini nanti muncul ya. Ya. Yeah. Metamask kita kita bisa pin di sini nanti kelihatan di sini nanti. Jadi berarti dia sudah terkoneksi dengan wallet. Mana? Eh uh, atau masih ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, okay, jelas ya. Kita lanjut ya, bismillah. Wow. Oke. Okay eh uh, di sini ditanya yang namanya secret recovery phase ya. Jadi ketika kita lupa password. Jadi mohon Bapak Ibu uh, ketika sudah mendaftar hari ini uh, di screenshot atau di apa disimpan ya. Karena ketika Bapak Ibu lupa password, maka dia akan menanyakan ini. Ya seperti kalau kita di uh, mana di Yahoo atau apa, dia nanya ibu kita tapi itu kan simpel pertanyaan kita bisa jawab tanpa kita ini menyimpan ininya ya file kita cuman kalau ini kita harus munculkan secret word oke okay. ini inget ya ini secret word saya mungkin bapak ibu beda ya sehingga mungkin kita bisa screenshot secret word ya kita bisa buka nanti gitu ya jadi kita simpan, kita buka nanti. Itu bisa kita save di mana. Berapa panjang, Pak, itu phrase-nya? Uh, ini. Semuanya ditulis nanti. Ini semuanya nanti ditulis. Nggak boleh satu atau dua kata aja ya, Pak. ya? Nggak bisa, ini semua harus ditulis. kata ini ya. Kata ini harus ditulis itu. Oke. Okay. Kita bisa buka di mana? Di uh, biasanya kalau di sini langsung download ya gak di dokumen di sini. Nah ini ya, ini kita harus nggak uh, boleh lupa nanti. Terus kita bisa next. Nah terus muncul ya, confirm your secret base, oke? Okay. Nah kita bisa lihat di sini ya, secret base nya ya. kita ingin jadi deh kita, kita edit kita bisa kita top hmm. seleksi tipe saya miskin pertama rather, ini kita bisa klik rather, kedua kita bisa klik jadi bisa kita kecilkan dulu kali ya. kalau ada dual screen mungkin lebih bagus kali. rather terus salad impose, jadi dia surut. Terus regret, uh, federal, road, spring, terus beach, terus m, rural, wish, and breeze. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak itu phrase-nya yang bikin kita sendiri atau mereka yang memberikannya Pak? Mereka yang auto dia otomatis. Jadi kita oh, ketika sudah okay. dikasih ini, kita screenshot, kita simpan. Karena sewaktu-waktu kita lupa oh. password, kita nggak, kita nggak bisa baca ini kita ini. Ya kita nggak bisa buka. Hanya kalau, hanya kalau untuk lupa password aja ya pak ya. Ya kalau kita lupa password. Soalnya kadang-kadang kita lupa kan. Nah kalau kita lupa password, memang rada agak-agak rumit ya, Karena dia seperti ini modelnya. Kita di. Uh, sekuritas mereka ya keamanan sistem keamanan mereka. Ya udah kita confirm, maka dia selesai dia sudah ready ya. Terus dan, nah, oke okay, dia langsung masuk di sini dia muncul kita sudah punya wallet di metamask ya. Di sini juga kita bisa kalau mau beli misalnya, ya kan, macam-macam ya kan, bisa continue. Atau bar direct deposit view at atau top macam-macam Ini kita ya. Uh, ini alamat rekening kita. to oh, expert.id ini, ini alamat rekening kita. Jadi ya kalau udah alamat rekeningnya. Jadi kalau kita bisa kita bisa ngecek di swipe ini ya. Misalnya satu ATM itu sekarang angka 2300 sekolar. Kita reduk jutaannya lebih ya. Kita bisa swipe ini ke, ke mana, ke mata apa, ke Bitcoin atau lain sebagainya. Kalau misalnya mau ke rupiah, dia harus lewat apa? Lewat PayPal itu nanti lebih lanjut. Kita bisa bahas. Oke, okay, kalau sudah, kita klik ini ya. Ini sudah langsung terkoneksi ya, akun satu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Mata uangnya itu boleh apa aja ya, pilih ya Pak? Uh, bisa, bisa. Di sini Ethereum misalnya kan. Ini di sini Ethereum, nanti misalnya kita mau ganti gitu, misalnya swap, ini bisa nanti. Misalnya kita swap Ethereum gitu, kita punya dapat Ethereum. Nanti kita swap ke mata yang lain bisa, mata uang yang lain. Ganti ke apa gitu bisa. Atau lain itu Untuk belajar pertama ini sebaiknya pakai yang mana Pak? Sebenarnya bawaannya Ethereum ini dia Ethereum gak apa-apa Pakai Ethereum aja ini bawaannya sih betul gitu. Nanti juga bisa di convert. Itu masalah itu convertnya bisa lain kali banderam Convert Rupiah aja bisa insya Tapi Ethereum ini kan mata uang kedua setelah Bitcoin yang nilai tukarnya tinggi Sebenarnya jadi sementara pakai ini dan ya apa namanya ini masih kosong ya karena kita baru buat sini aktivitasnya belum ada ini kalau kita mau transfer kita masukin apa public addressnya dengan seperti ini ada pertanyaan sampai sini lanjut untuk dia masih bingung? Lanjut dulu aja Pak, telan, -telan. Oke. Okay. Okay.